Kisah seorang pria kaya Ada seorang pria bernama Andi Pria ini berpikir Kalau dia selalu bisa memeluk erat Wanita yang dia nikahi Dan yang pernah memberikan kebahagiaan dalam hidupnya Dia pernah bersumpah untuk selalu membuat istrinya ini bahagia seumur hidup Dahulu, Andi hanyalah seorang buruh Namun seiring berjalannya waktu Kini Ani sudah mendirikan perusahaannya sendiri. Sekarang perusahaannya semakin besar dan dia semakin kaya raya. Kudaan pun semakin banyak. Suatu malam, dia sedang tidur bersama istrinya. Saat dia memandang wanita yang tidur di sampingnya itu, dia menyadari kalau kini istrinya semakin memua. Tubuh istrinya yang dulu langsing, semakin berisi kulitnya pun tidak lagi halus dan mulus seperti dahulu jika dibandingkan dengan sejumlah wanita yang ada di kantornya istrinya ini terlihat seperti wanita kusam yang datang dari desa keberadaan istrinya ini justru selalu mengingatkan Andi akan masa-masa lalu masa-masa yang sulit Andi berpikir artinya pernikahan ini sudah mencapai titik akhir Andi akhirnya menyatorkan sejumlah uang yang besar ke rekening istrinya Agar istrinya bisa hidup dengan baik setelah mereka berpisah nanti Andi juga membelikan sebuah rumah mewah yang ada di pusat kota Andi bukanlah pria yang tidak berperasaan Dia sudah mengatur kehidupan istrinya selanjutnya Dengan demikian Andi merasa lebih tenang dan sedikit tidak berdosan. Akhirnya tiba waktunya saat Andi memberanikan diri untuk meminta bercerai. Istrinya duduk di hadapannya dengan tenang mendengar alasan perceraian itu. Mata istrinya pun terlihat tenang. Namun mereka telah menikah 20 tahun. Andi tahu betul semua tentang istri. pun tiba hari itu Andi tetap harus pergi ke perusahaannya ia meminta istrinya agar menunggu di rumah siang hari nanti ia akan kembali dan membantu istrinya pindah rumah pindah ke rumah baru yang sudah Andi belikan untuk istrinya itu dan 20 tahun pernikahan mereka pun berakhir sampai di situ. sepanjang pagi Hati Anji selalu gelisah. Begitu siang tiba, ia segera kembali ke rumah. Namun ternyata rumah itu sudah sepi. Istrinya sudah pergi. Di atas meja, ia mendapati kunci rumah yang ia belikan pada istrinya. Buku tabungan yang sudah ia isi. Dan sepucuk surat yang ditulis oleh istrinya. Ini adalah pertama kalinya istrinya menulis surat untuk dia isinya demikian. Aku sudah pergi. Kembali ke rumah orang tua aku di kampung. Semua selimut sudah aku cuci, sudah juga aku jemur. Aku menaruhnya di rak sebelah kiri. Kamu harus ingat untuk mengeluarkannya saat musim dingin. Semua sepatu kulit sudah aku semir. Kalau sepatu merusak, kamu bisa pergi ke toko sol sepatu di depan rumah. Mejamu ada di lemari bagian atas. Kaos kaki dan tali pinggang ada di laci bagian bawah. Saat membeli beras, pergilah ke supermarket. Di sana tidak akan ada merek yang palsu. Bibi ani akan datang setiap hari minggu untuk membersihkan rumah. Jangan lupa. Beri Sudah meminta orang membelikanmu obat dari luar negeri. Seharusnya itu cukup untuk setengah Dan lagi, kamu juga selalu tak bawa kunci waktu keluar rumah. Aku sudah. Sudah membuatkan pangsit untuk kamu Kalau kamu pulang dan tidak tahu Mau makan apa Kamu bisa makan itu Setiap huruf yang ditulis istrinya itu Sangat tidak rapi Namun setiap kata-katanya Bagaikan peluru yang menusuk ke dada Secara bertubi-tubi Andi perlahan menuju ke dapur Memasak pangsit yang sudah disiapkan istrinya Dia kemudian teringat 20 tahun lalu saat dia masih berdiri di antara tumpukan tiang-tiang bangunan saat dia masih menjadi seorang buruh di konstruksi bangunan tidak jauh dari tumpukan tiang tersebut ada suara yang berteriak memanggil namanya sambil membawa panggilan Kebahagiaan yang dia rasakan 20 tahun lalu Dia juga ingat Akan rasa puas Saat memakan pangsit itu Andi juga ingat Saat ia mengadakan Sebuah pesta Hari dimana dia Mengucapkan Sumpah sehidup semati Aku akan membuat wanitaku bahagia Kemudian berbaring, menurunkan tangga dan segera masuk ke dalam mobil. Setengah jam kemudian, ia sampai ke stasiun kereta. Dan dia melihat istrinya mau masuk ke dalam kereta menuju kampungnya. Dengan nada yang tinggi, ia berkata, Kamu mau kemana? Aku udah capek kerja setengah hari. Begitu pulang, gak ada nasi di rumah. Istri macam apa kamu ini? Terlaluan. Cepat, ikut aku pulang. Terlihat sangat galak dan kasar, istrinya kemudian matanya berkaca-kaca, namun tetap mengikutinya dari belakang dan ikut pulang ke rumah. Perlahan-lahan, air mata istrinya pun menetes. Dia tidak lagi menemukan istrinya. Dia sangat takut kehilangan istrinya. Andi memarahi dirinya sendiri. Dia begitu bodoh. Dia hendak mengusir istrinya sendiri. Ternyata kira -kira kehilangan istrinya itu sama seperti kehilangan tulang rusuknya. Begitu sakit rasanya. Pengalaman ini membuat Andi semakin mencintai istrinya setiap harinya. Hai para pria, sayangilah istrimu, karena kehilangan seorang istri yang baik sama seperti kehilangan uang rusukmu. Istri yang baik akan selalu menemani kamu di saat kamu susah maupun kamu sukses, di hari-hari yang baik maupun hari-hari yang buruk. Kalau kamu sudah sukses dan sudah kaya raya, kamu jangan berpaling dari mereka yang selalu menemani kamu.